Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang saya sedang berada di Taman Menteng Bintaro Sektor 7 Yaitu berada di samping Lotemart Bintaro Itu guys, lote saya ya Bisa kalian sendiri Terus samping bebek Kaleo Bintaro Posisinya tuh di pinggir jalan Jalan Raya Dan saksikan terus di vlog pengunjung akhir liburan ini. Kalau pagi bisa buat jogging, dua bisa buat wisata di sore hari dan lain sebagainya. Check Sampai bahwa baju Niaga atau di restorannya sushi Hiro Bintaro teman-teman sudah terkenal buat untuk berbacaran dan buat berwisata bermain playground anak-anak ya guys itu lihat posisinya samping jalan rayanya ya guys guys jalan raya bintaronya kalau sore lalu lintasnya cukup ramai lancar ya guys lihat kawan menteng suasananya cukup ramai pengunjungnya Buah hati anda Oke okay guys Di sini kalian tidak usah cemas atau khawatir soal parkiran kendaraan Anda seperti mobil atau motor gratis untuk masuk ke tamannya atau ke dalam area Mentengnya ya guys. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akhirnya videonya, alhamdulillah penutupan dan sampai di sini saja guys. Jangan lupa untuk kalian like, comment, share dan bagikan terus ke teman-teman anda dan sampai ketemu nanti lagi di video berikutnya, stay tune terus di Kakak Channel. Dan saya sedang berada di Taman Menteng, di Sektor 7, Dadah